terap patahkan baru harga kayak tuh lalu gojol baterai ini anjir enak manjit deh eh itu tukang kukuri enak dua puluh pak enak lima puluh anjir Ok guys, Assalamualaikum Macam yang aku dah bagi tahu semalam Aku nak reveal jawapan pasal ulang yang aku tanya semalam <laughs> Cewak reveal tu lah Ok, so ulang dia adalah Siapa yang jawab betul tu, kira okay, betul ni eh Siapa yang jawab salah tu, tak apa Nanti boleh jawab dekat video-video lain So ulak dia adalah Lycadon Substantase Ataupun bahasa Inggeris dia Orang panggil uh, Malayan Banded Wolf Snake Ataupun White Banded Wolf Snake Ulak ni bahasa Melayu dia uh, Kita panggil ulak sampah lah Ulak sampah kenapa orang panggil ulak sampah? Uh, aku pun tak tahulah kenapa orang panggil ulak sampah So, dia dapat nama Bendek dia tu. Uh, Bendek tu yang membawa maksud belang-belang. Okay. So, belang-belang dia tu sebab dia seakan-akan macam Malayan bandit kred. Uh, ulang yang ada bisa yang Kita tahu kat Malaysia ni. Tapi ulang ni dia tak ada pisau. Uh, dia punya belang-belang pun masa dia kecil je. So, bila dia dah posak, dia punya belang-belang dia tu pun makin pudak. Pastu dia hilang sikit-sikit. Lepas tu jadilah tu nampak-tumpuk-tumpuk macam tu je. Jadi dia belang-belang dia tu. Pulak ni juga guys Dia cuma keluar pada waktu malam saja, So dia aktif waktu malam Untuk mencari makanan Makanan dia macam Cicak, makarung Katak-katak Makanan yang lepas masuk dekat dalam mulut dia lah Ok saiz yang aku dapat ni aa, Saiz aa, dewasa Dalam aa, 100 cm Lebih kurang 100 cm lah Aku dapat masa pergi kes hari tu Uh, ulang ni tengah makan mengarung. Ah uh, so sampai kat sini lekot video aku untuk kali